kursi lagi, ada hmm? kursi, Ayu. ayo, Ayu, Laila. Laila. eh, sing <gisyan> <gisyan> <gisyan> nunggu ntempe terus sing iso Kayak yakin soalnya jengat nanti, jengat Perangat. perangetan sih oh tangannya kurang ini kurang ini mulai, mulai dikentungi gawai ya gak nah, usah kena usah ini terus Terlalu mewas pengeri, nggone Pak Ya. Wes, dudu karep kurang seluk lurusane Pak Lemah kare nali. <coughs> nali gitu, ya, metra, atas Atas, atas. atas. atas. Ah. Ah. oke okay, tak <coughs> <coughs> ini ta wale ngene diraket nah nah tengah-tengah lah kan enggak eh, eh, nih mau eh, weh nek <tuk> gak gak mantap Mau lo kurang kurang <tuk tangan> Ah, rate ya. Ya. kok Apa? mulu ini ada apa jangkrik ngadep ada jangkrik tidak ada jangkrik ini ini mas, mas mana?